Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut adalah pemaparan demonstrasi kontekstual Yaitu pendidikan berpihak kepada murid menjadi salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional Perkenalkan nama saya Mercy Andi. saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kota Ikatan Provinsi Kalimantan Timur Pada Satuan Pendidikan SMK Pesisir Samboja Adapun Filosofi Pendidikan Kejar Dewantara yang menjadi acuan saya, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang mana artinya guru di depan sebagai contoh, Ing Madhio Mangun Karso, guru di tengah sebagai pemberi semangat, Tut Wuri Handayani, guru di belakang sebagai pemberi dorongan. Setelah memahami Filosofi Pendidikan tersebut, maka yang akan saya lakukan bahkan ada beberapa yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah saya di antaranya yaitu yang pertama penanaman budi pekerti dan perilaku baik di sekolah, di keluarga maupun bermasyarakat. Baik itu dalam segi menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, memberikan contoh untuk memberikan rasa sopan atau menunjukkan Sikap perilaku sopan dan santun kepada orang yang lebih tua, baik itu kepada guru maupun orang tua di rumah, serta orang yang lebih tua pada masyarakat. Kemudian, yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan tetap berpusat kepada peserta didik di sini, guru sebagai pamong. Siswa diberikan kebebasan untuk berekspresi, melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan apa yang ingin mereka tampilkan, sesuai dengan minat, bakat, serta apa yang ingin mereka utarakan sebagai proses pembelajaran. Di sini guru hanya sebagai membimbing atau sebagai penuntun siswa untuk mengarahkan kepada pemahaman atau tujuan pembelajaran tersebut. Pendidikan juga tidak tergantung pada suasana di dalam kelas. Bisa melakukan pendidikan atau pembelajaran di luar kelas, seperti pemanfaatan taman, pemanfaatan lingkungan-lingkungan di sekitar sekolah. Di sini pendidikan tetap berpusat kepada siswa, di mana guru hanya memberikan peluang atau memberikan gambaran secara umum tentang pembelajaran yang akan dicapai atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berekspresi sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Kemudian yang ketiga, guru juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menggali potensi, minat, dan bakat mereka. Dimana siswa atau peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan atau apa saja yang ingin mereka lakukan dalam segi pembelajaran Contohnya untuk penentuan atau pemilihan ekstrakurikuler, di Dimana ada pramuka Yang akan cukup bagus untuk mendidik disiplin pada mereka Kemudian olahraga yang juga akan bagus untuk membina Kemampuan jasmani mereka Dan juga ada PMR Dimana untuk kurikulum ini Siswa akan lebih mendapatkan pendalaman kompetensi tentang bagaimana peduli dengan lingkungan sekitar. Serta hobi-hobi yang lainnya yang bisa diterapkan kepada masing-masing ekskul atau hal-hal yang bisa mereka terapkan dalam lingkungan pendidikan mereka. Kemudian yang Terakhir, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkarya sesuai dengan pilihan bakat, minat, dan potensi mereka masing-masing sebagai salah satu hasil evaluasi pembelajaran. Salah satu contoh, apa yang sudah saya terapkan di sekolah, siswa bisa memberikan karya mereka berupa video mereka bernyanyi maupun mereka membuat kreatif konten yang tetap mengarah kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pasti, pembelajaran di sini tetap adalah pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tidak ada tekanan, tidak ada hukuman, dan tidak ada paksaan kepada siswa untuk memberikan atau meluapkan potensi-potensi yang mereka miliki. Demikian, itu saja pemahaman. Demonstrasi kontekstual yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima kasih